Ternyata si adik ngomong dia kalau dia mau cuma aku tidak dengar guys, tuh coba lihat lihat reaksinya ya Yang mana? Yang dikenal itu main mobilnya Mobilnya mana? Itu Ada main sih bro. Hah? hah? Ha? Ya, ha? Oh, mau berak pula dia Ha? <tuk> <Kamputnya>. Ha? <tuk> Halo guys, tadi ada cerita yang seru kan kak? Iya Cerita apa kak? Cerita <laughs> Iya, <Nadine. laughs> <Nadine. Nadine. laughs> yeah, jadi itu, coba. Jadi guys Si adik coba beras. Udah asik main Terus dia e -e Di tempat kan bola itu Betapa stresnya aku ngurus Ya Allah, karena aku tidak bawa mamanya, Jadi aku bawa mereka aja berdua. Ya, untung nasib baik itu tempat Ada tisu. Ya udah aku minjam tisu. Orang tuh ngasihnya tidak langsung apa gitu kan. Ya, aku cabutlah satu. Jadi jadi ditanyalah. Kenapa, Pak? Berah <laughs> Berah <laughs> Bera. <laughs> Aduh kacau. Hei, hei. Kenapa tak bilang? Hah? Orang tak berbaju. Tengok guys, malu dia. Malu dia. Aduh, hai. <laughs> Pak. Aduh. Adik ee eh, eh, kata Abah. <laughs> ya allah orang kok taruh hpnya tadi waktu nah kita lanjut ceritanya dari awal ya nah dari awal kami pergi jalan-jalannya cuman bertiga guys karena aku biasanya setiap hari libur aku bawa mereka jalan tapi di bulan ini memang jarang aku bawa mereka jalan dikarenakan Mamanya lagi hamil besar kemarin. Nah, video ini aku buat eh, udah berapa minggu yang lalu gitu, belum belum sempat aku edit. Nah, sekarang baru sempat aku edit. Lalu aku upload. Kayaknya ini lucu juga gitu di masukin ke YouTube gitu kan. Awalnya sih aku cuma buat buat video aja momen-momen mereka gitu kan masih kecil gitu kan enggak mau masukin YouTube tapi kayaknya lucu juga gitu karena masuk YouTube karena kan biasanya kalau aku aja mereka jalan, mamanya tuh ikut. kali ini mamanya nggak ikut gitu tapi mereka mau aku ajak jalan. nah ini lagi naik kereta api. ini tepatnya lokasinya di Bengkong ya, Bengkong Golden Pond. Nah ini kayak tapinya pas di depan warung-warung teknik kayak gitu ya Itu di pinggir jalan Karena mereka sibuk nanyain terus kapan naik odong-odong Kapan naik odong-odong Pak ya karena aku sibuk gitu kan kerjanya dari pagi pulangnya malam gitu Jadi kadang kasihan juga gitu kan cari duit terus gak juga kaya-kaya gitu dia sesekali bawa mereka jalan gitu, kayaknya mereka senang sekali diajak jalan. Apa gitu, tuh gitu, Momen mereka sampai muter-muter gitu-gitu aja, kereta sampai udah ngantuk mau ketiduran. Jadi, cepat-cepatlah aku ambil ya, kan? Kupindahkan lah ke tempat bola ini. Nah, tiba ke tempat bola ini, kan? Mata mereka kan masih segar-segar nih. Tuh, bolanya. segar kembali, main bola terus saja, main berdua kan? Banyak nah, bolanya bang aku pun tidak ada terpikir bahwa, nah, bahwa si Adek gitu kan, maupuk mau berak gitu. Ada sebelum pergi ya, pipis dulu, pipis dulu aku si bilang ya. gitu kan, supaya nggak pipis ah. di jalan. Biasanya si adik kalau sudah tak tahan, ya pipis lagi celana biasa ya, gitu kan. Ya, Tapi aku ingatnya dia pipis aja gitu, gak terpikir kalau dia berat nanti Jumat. gitu kan. Nggak terpikir juga, prosotan, atau pakai gitu kan. Aduh, uh, karena kan mereka besar -besar, kan udah ya, besar-besar kan. pengalaman aku bawa anak jalan berdua situ. tanpa mamanya gitu. Oh, Betapa gitu, ya. nah. Kalau ini mereka masih asik-asik main belum ada tanda-tanda mau pupnya ya, ya, tuh uh, uh. asik main mereka. Itu bang lempar bolanya situ bang. Nah, Ini tempatnya situ, tidak bang. terlalu besar ya guys, cukup kayak satu Sengok, kamar gitu. Maca, nah Ini salah, main kak. Situ, main bola, kalau nggak salah kemarin 10.000 anak. Jadi, mereka berdua ini kena-nya dua puluh Kalau yang kereta api tadi lima belas jadi totalnya lima puluh Guys, main sepuasnya rencanakan mau main yang di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi itu ada kayak main masa-masa apa-apa gitu ya? Kan itu anak perempuan belum sempat main di sebelah. Eh, kejadian yang tidak terduga yang tidak aku pikirkan terjadi oh. si adik malah pup dia di tempat mainan ini aduh mereka senang sekali, dan ya. beruntungnya aku ya beruntungnya jalan -jalan. tidak ada anak-anak ya. yang lain itu main di situ kalau sempat ada aku tak terbayangkan lagi jalan-jalan anak-anak -jalan. anak, -anak, anak jalan. orang ramai kenapa nih gitu sama kan dari sumpah ini pengalaman aku ya wahai <laughs> anakku kalau kau besar nanti jangan malu ya ini bapak bikin video ini cuma buat kenang-kenangan gitu karena menurut bapak ini lucu gitu kan pengalaman bapak juga sih bawa anak ke tempat permainan kayak gini gitu kan tanpa mamaknya gitu kan oh mana toiletnya jauh lagi uh pokoknya stres lagu lewat angkanya, hari itu terbayang aku ya nah, ini masih belum lagi ya nah ini mereka masih sibuk main berdua hmm. okay. sibuk main berdua belum ada tanda-tanda <laughs> sakit perutnya aku sampai ke rumah cerita sama orang rumah aku ya, ketawalah lah kakak ngakak, ya kan sampai aku bilang si adik ini tidak ngomong tidak ngomong kenapa tidak ngomong kalau mau eh, ngapa tidak ngomong terus si kan dia kadang dia ngomong kadang dia tidak ya kan jadi aku penasaran gitu mamanya bilang aku ah, kalau si adek iya. itu pasti dia Coba ngomong tuh kalau kalau mau berat atau apa gitu kan, pasti ah, dia dapat. ngomong. Tak mungkin dia tak ngomong katanya gitu kan. Ah. Tapi itu tidak ada ngomong tahu-tahu udah berat jadi ya, uh, betekat juga kan sama istri Dilo. kan, beteka. Eh, ah. jadi penasaran gitu kan, putar ulang videonya ternyata ah. si adek ngomong dia. Nah, cuman aku yang tidak mendengar karena kan asyik ngobrol sama si abang itu kan ceritanya nah, tidak ada tanda-tanda dia Hai sumpah lucu lucu nih si anak iya Hai ya. asyik-asyik Hai aku enggak terbayang guys nasib baik ya kayaknya eh, di situ aja gitu kan dan tidak berceceran kemana-mana cuman yang penjaga penjaga ini ya yang punya mandi bola ini ya awalnya mukanya masam lagi bukan cuman karena aku ya aku bilang tambah labu aku bilang saya bersihkan sendiri gitu kan sumpah lucu awalnya sih si ibu itu ya agak cemburu lah namanya tempat permainan kan bahwa itu apa nanti kan mungkin Ya sebelum anak aku ya Anak-anak orang lain juga pernah mungkin Ya berada di tempat kencing Tempat permainan seperti ini gitu Cuman pengalaman aku sebagai bapak-bapak ya Lucu aja gitu ya kan Mengurus dua anak gitu di tempat permainan seperti ini Betapa repotnya <laughs> Inilah pengalaman aku Sumpah aku jeraku kalau bawa anak-anak kayak gini ya, bukan bukan masalah bersihinnya cuma aku, <laughs> malunya itu gitu, kan. hanya sama yang yang jaga, kebayang api. kalau ada anak orang Bari gitu ya kan, ya tapi namanya anak-anak gitu kan, ya mau kayak mana lagi ya kan tugas kita seorang bapak ya harus kayak gitulah cuma pengalaman lah nih buat mama atau bapak bawa anaknya ya tempat-tempat gini kira-kira durasinya lama ya lebih baik pakai inpenpes gitu kan biar aman kalau kencing daerahnya di situ juga gitu kan kayaknya Pengalaman ini aku bagikan Buat Ibu-ibu yang mau bawa anaknya gitu kan Supaya <tid> <tid> <tid> Tidak terjadi Yang yang seperti ini gitu kan Kok jadi lucu lagi Tuh mereka sangat senang Diajak jalan-jalan Karena memang lama aku aja jalan gitu. Lagi. Lagi. Hmm. Perencananya aku mau sering-sering juga ajak mereka jalan-jalan gitu kan. Supaya tidak bosan di rumah. Karena kan mereka main seharian di rumah. Suntuk. Jadi jalan. Senang sekali sih abang ada hmm. Inilah momen dia masih dia kecil nanti kalau dia besar udah lihat video ini kan ada kenangan-kenangan dia. Oh, nah, jadi maksud aku bikin video seperti itu, guys. Jadi YouTube YouTube ini hmm, selain oh, dapat uang juga oh. menyimpan memori-memori kita gitu itulah yang paling pertama jimpan oh, oh, memori kita ketika kita di situ oh, bisa kita kenang di tahun yang akan datang oh, gitu kan karena sesuatu yang telah berlalu oh, oh, oh, itu tak oh, mungkin kembali lagi gitu kan jadi kalau melalui video ini kita bisa putar oh, kembali kapan pun oh, dimanapun kalau YouTube masih ada gitu jadi buat teman-teman yang <tuh> belum memulai dunia YouTube atau belum jadi konten kreator Ya segala jadi konten kreator gitu kan Supaya momen-momen Seperti ini Bisa diabadikan gitu ya Bisa disimpan Kalau di handphone disimpan Takutnya handphonenya rusak Atau apa gitu ya Jadi Tak bisa kita lihat Videonya si Kecil gitu kan Setelah dia dewasa Coba kalau di zaman ya. dulu foto-foto gitu kan Siwa. tapi kalau bagusnya tuh video gitu kan kalau video itu Wah. nampak real Yee, realnya itu kalau foto kadang Juara. disimpan terlalu lama Juara. biasanya Juara. akan Apalagi rusak gambarnya pudar warnanya seperti itu nah kalau video ini selagi YouTube ada ya bisa diputar terus makanya aku upload aja di YouTube ini walaupun uh, YouTube isinya acak acakan kan ya videonya yeah. ya tidak tentu arahnya eh, ke mana. Halo guys, tadi ada cerita yang seru kan kak iya. Cerita apa Iya, <tik> <Mama, cerita tik> oh, <tik> <tik> <tik> yeah, jadi, tuo, cio, jadi guys. <tik>, Si, si adik udah asik main. Terus dia eek -e di tempat beras. bola itu. Betapa stresnya <laughs> aku ngurus ya Allah, karena aku tidak bawa mamanya. Jadi aku bawa mereka aja berdua ya. Untung nasib baik itu tempat harga tisu ya udah aku minjam tisu. Orang tuh ngasihnya tidak langsung apa gitu kan. Ya, aku cabutlah satu-satu. Jadi... Jadi, ditanyalah. Kenapa, Pak? Bera. Bera. Aduh, kacau. Nek, Nek. Kenapa tak bilang? Tak boleh, orang tak boleh Tengok, guys. Malu dia. Malu dia. Aduh, Hai, <laughs> Pak. Aduh, adik eh, -e kata apa? Ya Allah. Orang kau taruh HPnya tadi waktu tadi kita kan kah langsung berhenti ya kau main. <laughs> langsung berhenti, dek, dek, dek. Itulah kau. <laughs> Ngapa tadi kau eh -e di situ? Pee -e tadi. Ah. Hehehehehehe. ini kota belak belak ya, Iya. bapak bersihkannya tadi, bersihkan sini. Celomot pula lagi, tambah celomot ya Allah. Tuh. Hmm. Itulah pengalaman. Lu -lu iya lucu. Itulah pengalaman <laughs> kami di sore ini. Jalan jalan, naik odong odong, naik kereta api, mandi bola eh. E -e. <laughs> ini dia si cantik nih e -e hmm, nanti hari Minggu kita naik mandi bola lagi kan? Tapi pakai pempes ya, pakai pempes. Wei. Enak aja kau bapak suruh ngelap nye -nye kalian enak aja uh, kalau di rumah iya tepat itu kena anak-anak orang macam mana ah ah cepat ya lah cepatlah aku kabur tadi daripada orang sudah masuk tapi tapi disemprot dia sudah tadi tapi udah disemprot dia tadi. Oke, okay guys. Jadi, segitu aja ya. Nantikan video kami berikutnya. Dadah. Dadah, Lu. Dadah. dadah.